Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nabi Maulidah Mir Sofia, Sekolah dari Min 14 Magetan kelas 5 Pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan kultum tentang bulan Ramadan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah amin was salatu was salam ala asraf al amya mursalin Sayyidina muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita Salawat serta salam senantiasa semoga tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, dan para umatnya, di bulan Ramadan penuh berkah ini banyak ibadah yang dapat diamalkan untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran serta memaknainya. Mengerjakan sholat sunnah, memperbanyak membaca doa, dan memperbanyak berzikir serta memperbanyak ilmu agama dengan mempelajari fikih tentang ibadah dan juga menghadiri kajian atau taklim. Pada setelah sholat subuh menjelang berbuka atau setelah sholat terawih, jadi kita sebagai umat Muslim diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan janganlah kalian meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.